Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Di spot kemancingan mas bu Kemancingan gratis mas bu di danau. Hari ini kita Orang berempat Mas bu kita mancing eh, Berlima mas bu mancing. Cuma lokasinya krimis mas bu Nah ini kita nipah mas bu ada yang disampan mas bu Orang berubah mas bu Kawan lagi sudah strike tadi mas bu Cuma kecil Masih krimis Belum keluarganya ya, nantinya besok-besok lagi mas bro kita mancing dulu oke mas bro lanjut mas bro lokasi pemancingan mas bro Nah, coba kita mas bro satu lagi tuh mas bro satu lagi di sana mas bro masih kita. kita di atas nyiwa mas tuh Nah, ini kita mancing dulu lokasinya grunis masro ikannya gak ada nah, ini sepatnya masro di danau masro kita sini pun harus pakai sampan masro oke masro kalau udah terang kita gas lagi masro oke okay, Bro hari ini tukang tembak cari ikan bukan cari burung bro lagi di diano bro mantap nah, ini sniper ini sniper bro malah cari ikan gabus ini bro tempatnya ekstrim sampannya sampan sampan Sampahnya pun ekstrim kali ini bro bro tenggelam udahlah ah, itu kawan itu bro gitu. Rado, saya ya? <SILENCIO> Dimana, <Neng? SILENCIO> yang meraih ya gimana ini? mulai apa yang beraya? gimana lu cuman Halo guys. Hari ini kita jong ya guys. Sat. Njembrengi mancing, Mas. Ini cara mancingnya, <SILENCIA> cara mancingnya keren cuma ikannya nggak dapat. <SILENCIA> Lokasinya, Lokasinya estri Mas Bro.